Paket kreditnya spesial DP-nya uh, 14 juta aja dah, gak apa-apa. 14 juta. 14 juta. Angsurannya? 7 jutaan. 7 jutaan. Lima tahun. Tapi kalau mau DP gede juga bisa ya Bang ya? Bisa banget. Tinggal dihitungin mau ya. Mau DP-nya jadi 30, 40 hmm. bisa. Tergantung pengen angsurannya ya Bang pengen ya. angsurannya. Yang terjangkau uh, gitu bisa kan ya Bang ya. Nanti kita hitungin lah. Kita hitungin. Ini Satria. <laughs> 2012. Apakah kalau 2016 gitu. Pajaknya panjang pokoknya Pajaknya ya? panjang. Pajak panjang gue dijual berapa, bang? sebelas lah nego. sebelas juta nego. Iya, ini yang injek? yang injek sih. injek sih. injeksi. ya GIO, ya GIO liberty ini teh. cc nya berapa ini? Bang? cc seratus. <laughs> seratus, irit sih. irit. dipakainya irit. Oh, enggak boros ini. enggak. enggak. Sama Kevario lah. oh, sama kayak vario ya, ya? sama kayak Tahun ini, tahun 2013, tapi pemakaian 2015. ya yeah, kalau motornya kayak gitu, ada, mm -hmm. jadi dia, niknya 2013, mm -hmm. emang dia stnk nya terdaftar 2015. Ini dijual harga berapa, bang? 17 nego, pajaknya, pajaknya panjang. Pajaknya hmm. panjang. Pajak hidup semua, pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Derosa Auto. Auto. Hari ini kita lagi main di Palem Semih. Serba Oto ya Mas Arya. Ya betul Serba nah, Oto Bang Sumi. Kita, eh. kita ke DJ Oto dua nih. Betul, teh. Ya. ya. Jangan lupa subscribe, like, uh, share Comment. untuk teman-teman, subscriber. Ya. Ini kita lagi main di DJ Oto dua. Nah, mau review stok-stok Abang di sini ya Abang ya. Iya teh sebelumnya untuk teman temen yang mau di review stok mobilnya atau showroomnya supaya jualannya makin gampang ah, jualannya semakin lancar ya, ya, ya. makin terkenal nah, showroomnya semakin terkenal <laughs> boleh menghubungi channel derosa auto atau uh, nomor telepon di kolom deskripsi kami Jau. nah Mas Hari ya, Mas ya, Hari, e, yuk e, stoknya ada apa malang, aja malang. nih di showroom DJ Auto dua. Ya, alhamdulillah banyak ya, Teh mau banyak. mulai dari mana aja Teh. E, dari mana? Dari ujung dulu. Sini aja dulu. Nah, iya dah. Ini ada. Ini APV Teh. EPV, APV uh, tipenya? Tahu ya uh, APV GX 2012 Arena. Oh Arena 2012. Iya Teh. Hmm, pajaknya? Pajaknya panjang teh, April dua ribu dua puluh tiga. Pajaknya panjangnya ini. Alamatnya belakang panjang. ah, apa? Alamatnya. Kabupaten, Raja. Kabupaten. Mm -hmm. ah, atas Kabupaten. Atas Nangka Atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan yang ini teh. Perorangan. Case nya berapa? Ini oh. case sembilan puluh delapan juta nego. Sembilan puluh delapan juta nego. nego. Tapi ada paket kreditnya. Paket kreditnya spesial TDP delapan juta aja. DP delapan juta aja. Tujuh eh, juta aja udah. Oh tujuh juta aja? 7 juta Angsuran? Angsuran dua koma sembilan teh. Dua koma sembilan. Ya selama empat tahun. Empat tahun. tahun aja. Tapi mobil siap pakai ya bang ya? Siapa pakai semuanya banyak empat baru udah siap pakai pokoknya. Oh siap pakai uh, murah nih teman-teman. Ini kilometernya udah 100 berapa? Seratus kecil seratus enam belas. Seratus enam belas. Seratus enam belas. AC nya udah double blower. AC nya double blower teh. AC nya udah double blower. Uh, remote AC double blower semua. Uh, udah. Semua udah uh, interior eksteriornya exterior udah. Udah, aneh, siap udah tipe -tipe. Ya? Siap ini. Siap pakai ya, bang ya? Siap pakai teh, siap pakai pokoknya. Siap. <laughs> Next lagi yuk. Siap. Ini ada apa nih, Bang? Ini ada Kalia Getik 2017 teh. Kalia Matic 2017. Eh uh, alamat STNK mana nih, Bang? Ini STNK-nya alamat Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat atas nama Paj PT. Atas nama PP. Panjang atas PT. Panjang juga ya pajaknya Bang ya. Pajaknya panjang Januari. Januari. Harga kesnya bang, harga kesnya seratus dua juta nih, gua seratus enam dua ya, kali ya 2017 dua ribu tujuh paket kreditnya, bang, paket kreditnya spesial aja, teh DP-nya 7 juta aja, DP-nya 7juta 7 juta. Eh, juta spesial tujuh jutaan ini spesial tujuh jutaan, <laughs> 7 jutaan, iya, angsuran di angsuran tiga tahun, 3,35 tahun, tiga koma tiga koma tujuan empat tahun, tiga koma tujuh empat tahun, ya. paketnya. mobil siap pakai juga siap ya. siap pakai ya? pokoknya teh siap pakai siap Ayo, lagi tuh bang siap siap siap ini ini apa nih manual 2016 teh warna biru ya bang ya warna biru dua ribu teh tipenya G manual manual ya iya pajaknya panjang pajaknya panjang alamat stnk nya ini, alamat ya? stnk nya v kota tangerang alamat Poris alamat Poris pelawan tapi uh, atas nama perorangan atas nama ini? perorangan yang ini nama perorangan Case nya bang? Kasnya ini buka di 155 nego. 155 nego. Iya, kalau misalnya mau nego-nego di bawah 150 boleh bisa ini. Di bawah 150. Di, 1, di bawah 150 lepas. Berapa tuh kira-kira? Seratus -kira? empat delapan lah. Seratus empat puluh delapan. Seratus empat puluh lima nggak dikasih? Ya, datang aja. Datang aja langsung. Uh. Nanti kita tampilin juga nomor telepon si Mas boleh, ya Boleh, boleh, boleh. Paket kreditnya bang? Spesial lagi teh sama aja DP tujuh juta juga. DP tujuh juta juga. Iya. Angsuran di? Angsurannya di tiga sembilan lima puluh lima tahun. Lima tahun. Uh, kalau enggak empat koma selama empat tahun. Empat tahun itu yang empat tahun ya bang ya? Empat tahun. Mobil udah siap pakai semua ini emang ya. ya? Itu siap pakai semua. Siap pakai semua. Tinggal poles aja di sini bang. Tapi uh, garansi mesin? Garansi mesin, transmisi semuanya satu bulan. Satu ada. bulan. Ya. Next lagi satu lagi ya. ini ada Nissan Mur. Nissan mat warna merah ya bang warna ya. Warna merah. Eh. Transmisinya? Transmisinya metik, tipenya XS tipe tertinggi. Oh tipe tertinggi. AC digital. AC udah digital. Ya, rem ABS. Uh, pajaknya bang? Pajaknya panjang teh nanti terimanya. Oh terima panjang ya Bang terima ya panjang. atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya kalau enggak salah ini Serpong Kota, eh, Serpong, Serpong ya. ya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ya harga cashnya bang harga cashnya di sembilan setengah nego sembilan setengah nego nego paket kreditnya di dp sama tujuh juta dp nya enggak ini agak gedean <laughs> dp dua puluh juta ini dp dua juta ini ya. Kirain sama tujuh juta, juta yang ini agak gedean oh, gede -gede. angsurannya yang kecil ini bang. angsurannya uh, kecil kalau dp 20 juta angsuran nih angsuran dua tujuh dua tahun, 4 tahun. 4 tahun. Mobilnya udah siap pakai, tokonya tahun berapa nih Bang tadi? Tahun 2012 XS tipenya Oh 2012 XS uh -uh. Next lagi satu lagi Tidak Ada Calia ya ini? Ada Calia lagi Calia, Calia Warna putih Tipenya apa nih Bang? Ini sama aja kayak yang tadi, Calia g 2017, Teh Oh 2017? 2017 Matic ya? Matic, Matic, Calia g -Matic 2017 Pajaknya pokoknya ntar panjang Pajak panjang, pokoknya terima panjang ya terima bang. Terima ya. panjang pokoknya. E, alamat SNK-nya? Alamat SNK-nya kalau yang ini Jakarta Timur. Jakarta Timur. E, harga case-nya, bang? Harga case nya ini buka di sama aja seratus dua puluh enam. Seratus dua puluh enam. Seratus dua puluh enam. Tapi ini yang DP tujuh jutaan? DP tujuh jutaan DP tujuh juta kayak tadi ya. Iya. Atas nama perorangan juga ya bang? Yang ini atas nama perorangan ini. Atas nama perorangan. Pokoknya siapa pakai sore tiga puluh tiga? Siapa pakai tokonya? Siap, pake, 3 ,3. siap pake, Ciao. Ini ada lagi. Nextoknya ada berapa nih kira-kira, mas? -kira, eh, uh, kalau ama yang di Bengkel ya, ini? ama yang di lagi dicat ya di Bengkel kita pribadi sih, 30 an ada. 30 puluh unit. Tiga ya, puluh ada unit ada. ada kalau untuk mau tanya-tanya pecari unit bisa langsung telepon mas boleh-boleh ya. boleh, bisa bisa telepon bisa langsung telepon tanya-tanya ya mas kan aja ada barangnya ya mas ya ya ya siapa tahu ada <laughs> siapa tahu aja ada pilihannya ya ada mas pilihannya iya Pokoknya ya, nego nego uh, sampai jadi ya mas ya Nego sampai jadi nego sampai, ya. ini ada Nissan ini Nissan X-Trail ST 2010 Matic ST 2010 uh -huh. ini tahun ya. 2010 Matic Matic pajaknya panjang pajaknya bulan Maret panjang Maret Maret, Maret panjang. tahun depan panjang atas nama perorangan ini juga. atas nama perorangan alamat Tangerang Kota ini deh alamat Tangerang Kota alamat Tangerang Kota kalau uh, misalnya harga kesnya di satu tiga puluh nego harga kesnya satu tiga puluh tiga puluh nego, nego. kalau paket kreditnya paket kreditnya DP dua lima aja seoranja tiga lima dua puluh dp dp 25 dp 25 lima uh, angsuran tiga lima dua puluh tahun empat tiga tahun uh, atau dp-nya 42 puluh dua juta suratnya dua oh menyesuaikan aja dp-nya ya, ya? Iya, menyesuaikan <laughs> aja <laughs> dp empat dua oh bisa. gitu ya bisa uh. juga kalau mau tanya-tanya mau dp sekian nih bisa dihitungin ya bang ya bisa bisa nanti dihitungin bisa kilometer ini kilometernya seratusan kilometer seratus ribuan heeh. Uh. Next lagi bang Siap. Ini udah laku. Oh, ini udah laku. Udah laku. Ini ada Nissan. Ini Grelinena Grand Livina, Grand Livina. x Ultimate 2010. 2010. Pajaknya Agustus tahun depan panjang. Baru panjang. bayar hitungan minggu. Atas nama perorangan. Atas juga? nama perorangan. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya Jakarta Timur, Teh. Jakarta Timur. Hmm. Ini ada kilometer berapa nih, Pak? Kilometer 100.000, rekor Nissan dari baru, tangan satu dari baru. Oh, tangan satu dari baru. ya yeah harga kesnya harga cashnya sembilan puluh juta deh, eh 98 puluh delapan juta nego. sembilan puluh juta nego. delapan juta nego. kalau paket kreditnya? dp 15 juta aja. dp 15 juta. lima angsuran di dua juta tahun. 4 tahun, yang lima tahun juga bisa ya? lima tahun, kayaknya 2010 udah nggak. nggak bisa ya? ya udah <laughs> nggak bisa. eh. atau sama juga? tapi semua juga udah siap pakai ya bang ya? ini udah siap pakai, dalam-dalamnya ini bersih banget. bersih siap banget pakai. ya. Siapa pakai hmm. mobilnya? Jam satu lagi, ya. Ayo kita ke sini. Ini ada, ini ya. Serena, Serena, Serena ada tiga unit. Oh, Serena ada tiga unit. Ada tiga unit ini, Serena. Tahun ini, Serena hws autec dua ribu tahun dua nah. Ya, tahun dua Harga cash-nya buka di 125 dua puluh Matic, mana? Matic. Oh, matic. matic, matic ya. Mantep, pokoknya. Cuman. Ah? Kilometer seratus ribuan. kilometernya ini seratus ribuan. Uh, pajaknya panjang, pajak panjang pajak atas panjang. nama perorangan. Atas, perorangan juga, atas kan? nama perorangan yang ini, alamat STNK-nya, alamat STNK-nya ini w ciputat ya, ciputat, ciputat, ciputat. Selatan, pajak panjang ya, Bang. Pajaknya ya? panjang, siap pakai juga ya, siap pakai, harga cash Harga cash-nya ini seratus dua juta, tuh, seratus dua puluh nego masih bisa nego. nego ya, masih bisa nego. Paket kreditnya? Paket kreditnya, DP-nya di 25 juta, ansurannya di tiga juta setengah. DP 25 juta, hmm. angsuran tiga juta, juta, juta setengah, empat tahun. Empat hmm. tahun. Tiga juta setengah, empat tahun. Siapa pakai bolnya? lagi ada satu lagi. Eh, Suzuki Ignis. Suzuki. Ignis. Ignis tahun berapa? Tahun 2017 yang ini. Tahun 2017, ya, 2017. manual. Ini metik? Ini metik, ya. Iya. Ya. Pajak panjang, pajak panjang, atas nama perorangan juga. Ini atas nama perorangan. Platnya ganjil ya bang ya. Platnya ganjil, ya betul. KM-nya kecil ini baru enam puluh ribuan. Kilo Baru enam puluh ribuan. Uh, harga case nya bang? Harga case nya di seratus tiga puluh delapan. Seratus tiga puluh delapan nego. Hmm -hmm. Paket kreditnya? BP-nya di tiga puluh dua juta lima ratus. tiga koma satu lima tahun. DP-nya di tiga puluh dua juta lima ratus. lumayan ya. DP lumayan, tapi masih bisa nego lah. Masih oh, bisa nego. Iya nego aja nanti di aja. Nanti di aja. Angsuran di? Angsuran tiga koma satu lima tahun. Lima tahun. Lima tahun. Mobilnya keseluruhan udah siap pakai ya bang ya? Keseluruhan siap pakai, metik semua aman. Metik semua aman ya, kaki-kaki iya. semua. Kaki-kaki aman. aman, aman, aman. Siap pakai pokoknya. Ayo next, Cip. lagi satu lagi. Nih, ini ada ini Vios Geometic dua ribu tiga belas. Vios Geometic dua ribu tiga belas, tiga belas. Siap, metik ya, Bang? Ya, metik-metik Eh, uh, kilometer berapa ini? Kilometer seratus ribuan. Rekor, eh, seratus ribuan. Seratus ribuan. Rekor alamat STNK-nya, alamat STNK-nya di Jakarta Barat, pajaknya panjang pajaknya panjang. Dua belas ya, Desember. Desember, Desember tahun, ya? tahun ini ya. Oh, bulan ini ya. Bulan tahun ini tahun ini ya. Bulan ini harga cash-nya di seratus tiga puluh dua juta nih. Gue banget seratus tiga dua nego tiga dua nego oh. paket kreditnya paket kreditnya spesialnya dp-nya enam juta aja dp-nya enam juta enam juta aja angsurannya bang empat koma satu empat tahun empat koma satu empat tahun empat koma satu empat tahun dp terjangkau juga ya bang ya lumayan lumayan <laughs> banyak yang terjangkau pokoknya mm -hmm. mobil juga siap pakai ya bang siap pakai ya? siap pakai siap pakai garansi mesin juga ya bang garansi ya garansi mesin nah, ayo next lagi ini ada yaris yaris Tahun dua ribu delapan, Tahun 2008 ribu delapan, esmatic. nya bang? Alamat STNK nya Depok. Depok. Depok. panjang ini ya? Pajaknya Februari panjang. Februari panjang. Ini Siap. kilometer berapa bang? Kilometernya seratus seratus ribuan nih seratus an. Iya 2008 ribu delapan. Tapi masih tergolong ini ya tahun 2008 ya? Ya lumayan. Harga case nya bang? Harga case nya seratus dua nih Go seratus dua nego seratus dua nego harganya seratus dua masih bisa uh, nego nego tipis apa nego datang aja negonya mah <laughs> pokoknya nego dateng nego aja. mau nego lumayan datang aja datang aja datang ya, aja Berarti udah serius ya bang ya ya udah serius kalau bisa <laughs> udah serius mau pasti negonya agak banyak gak apa apa <laughs> negonya banyak iya. Paket kreditnya, bang? DP sepuluh juta aja ini. DP sepuluh juta. Angsuran di. Tiga koma satu empat tahun. Tiga koma satu empat tahun. Tiga koma satu empat tahun. Kilometernya juga seratus ribuan tadi ya. Seratus ribuan, ribuan. Siap pakai. Siap. pajak hmm? panjang, panjang. panjang. Panjang panjang. Siap, siap pakai pokoknya Siap pakai pokoknya mobilnya. Siap. Lagi ada lagi nah, nih. Ini. Pokoknya ini sama. Oh sama kayak tadi ya? Sama kayak tadi. DP tujuh juta aja. DP tujuh juta, juta aja. Aja. semua sama. Tipe semua sama ya. Uh, bedanya di KM aja kalau ini delapan puluh ribuan. Oh ini KM nya delapan puluh ribuan. Delapan puluh ribuan. Pajaknya? Ini dia. Pajaknya bulan. April. April. Uh, ini paling mulus di antara ketiga tadi sih. Oh paling mulus ini. Paling mulus. <laughs> Tapi ini kondisinya. atas nama perorangan nggak? Nih ini perorangan. Atas nama perorangan. Alamatnya SNK nya B Jakarta Barat. Jakarta Barat. Hmm. Ini kilometernya paling ini ya. Paling, paling rendah. Kecil paling rendah sama nah. kondisinya paling terawat sih dibanding paling yang terawat, lain. Paling terawat ya. Siapa hmm. pakai juga ya bang Siap ya? Pakainya banyak juga masih tebel-tebel nih. Banyak empat masih tebel-tebel sembilan puluh persenan lah. Harganya juga sama? Harga sama aja. Sama aja. <laughs> iya. Next lagi satu lagi. Siap. Oh ini Serena si lagi ya? Ini Serena 2011. Hws. 2011 Hws. Hws matic 2011 teh. Oh, matic. Mm -hmm. atas nama perorangan ya? Ini atas nama perorangan teh. Uh, pajaknya? Pajaknya Februari, Februari panjang. panjang alamat stnk nya alamat stnk nya ciledug ini ciledug Tangerang ah, kota ciledug kota hmm. kilometernya berapa ini? kilometernya seratus ribuan seratus ribuan iya. harga cash nya harga cash nya buka di seratus tiga puluh seratus tiga puluh masih Cilid. bisa nego masih bisa nego kalau paket kreditnya paket sama nggak paket kreditnya dua ribu sebelas dp nya dua puluh tujuh juta antrian tiga setengah 27 juta, seratus tiga juta, seratus 4 tahun, lima juta, tahun. tiga puluh lima juta, seratus tiga ya? lima juta, seratus tiga puluh lima terawat seratus tiga puluh di sini kan kita punya lima sendiri, kalau hmm. misalnya memang ada kerusakan sih pasti kita benahi dulu apa siap puluh lima juta, seratus kalau puluh lima juta, seratus siap pakai, Gak ngecewain ya, Bang? Ya, gak ngecewain. Jadi, misalnya konsumen mau ngecek dulu ke sini, mau bawa mekanik, terus mm -hmm. ternyata ditemukan kerusakan di sini. Mm. Kita nanti, kita benahi lah. Oh iya, nanti kita benahi. Pokoknya dijamin ya, Bang. Ya, dijamin. dijamin. Pokoknya <laughs> puas beli di sini. Pokoknya <laughs> puas di hijau uh -uh. Auto 2 ya, di sini aja deh. Sekarang oh, iya. ini ya, ya, Pak Jero. Mm. Mobil gagah nih ya, ya, bang ya. Mobil gagah banget. Mobil gagah, Pajero tahun? 2012 Dakar. Dakar. Empat kali dua sunroof. Metik, bang. Metik. Metik ya. Metik. Ya. Pajaknya bulan uh, Februari nih. Februari panjang. Panjang. Panjang. Alamat STNK-nya? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Mm. Atas nama perorangan bang. Atas nama perorangan. Perorangan. Mm. Kilometernya berapa? Seratus ribuan. Seratus ribuan. ribuan. Rekor harga cashnya bang harga cashnya bukan di 295 nego 295 sembilan nego nego paket kreditnya dp 25 aja ini mah dp 25 angsuran tujuh tahun tujuh tahun tahun, tahun. wow hmm. tapi mobilnya siapa pakai bang ya siapa pakai ini dalamannya juga masih bagus Mas tuh oh, masih ori ini bekas pemakaian saya teh oh. Iya, ini mau udah siapa pakai? Terawat banget dong ya. Terawat, terawat. beneran. <laughs> gak ada lemahnya gak nggak mesinnya ya bang ya? Iya, dirawat banget. Dirawat uh -uh, banget. Makanya ya. kalau teman-teman mau beli ini, datang ke sini, mau bawa ke bengkel uh -huh. biasa, mau bawa mekanik, mau ke bengkel resmi silakan. Silakan. Iya, ya, rawatan ya. saya pribadi. <laughs> masih pasti terawat. Berarti mau ganti kali ya bang ya? Ini. Kenapa? Mau nanti. Ini mobil rawatan ternyata teman-teman. Jadi dijamin harga nego bisa langsung ke Mas Arya, Mas Arya. Iya. Iya. <laughs> Udah ada lagi? Ah, kita ke DJ satu. Oh, DJ satu. Iya. Eh, belum makan lupa. Ntar ya nah teman-teman tadi kita di DJ Oto 2 ya Mas Arya sekarang di stoknya di DJ Oto 1 karena seharusnya ada DJ Oto 2 DJ Oto 1 Betul. tapi alamatnya sama ya Bang ya alamatnya sama cuma Alam... beda lokasi dong uh, uh, alamat sekitar sama situ juga. di Oto, serba otopalem semi cuma ya, ya? beda bloknya aja Betul. ini stok di showroomnya DJ Oto 1 ada apa lagi nih Bang nah, ini ada yang mobil terjangkau hmm. Agia STRD 2016 Agia STRD 2016. Metik manual lah. Metik metik. Metik ya. Matic teh. Pajaknya uh, panjang. Pajaknya panjang. Oh. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Bulan. Sembilan panjang. Oh September. September. Panjang. Kalau berapa seratus ribuan? Seratus ribuan. ribuan teh ya. Harga kesiapan. Harga 110 seratus sepuluh nego lah. Seratus sepuluh nego negonya berapa belum banyak, apa dikit nanti datang aja dah. <laughs> datang <laughs> aja kalau <laughs> dipakai kreditnya DP dua juta aja. DP dua juta, belas juta, angsurannya 2,8 2,8 selama lima tahun, tahun. Ini. Oh, lima tahun, lima tahun. Kalau mau yang empat tahun, tinggal dihitungin aja ya. dihitungin ya? aja, balik beda dua ratus tiga Oke, next lagi sini nih. Ini ada Honda HR-V, HR-V seribu delapan ratus tahun tahun 2016 teh 2016 ribu Pajaknya, bang, pajaknya panjang. Pokoknya, oh bulan September juga, September panjang, atas panjang Perorangan tahun, atas nama perorangan kilometernya, kilometernya 90.000 90.000 ribu, Yang 90 90 ini, uh, platnya Tangerang, Kabupaten uh, Citra Raya. Oh, Citra Raya, Citra Raya. berapa? Kesnya di 265 ratus dua ratus enam puluh lima nego, kalau paket kreditnya? paket kreditnya spesial dp-nya empat uh, belas juta aja dah, nggak apa apa empat belas juta empat belas juta, angsurannya tujuh jutaan tujuh jutaan, 5 tapi kalau mau dp gede juga bisa ya bang ya bisa banget, Tinggal dihitungin ya Mau dp-nya jadi tiga puluh empat puluh bisa tergantung pengen angsurannya ya bang pengen ya yang kalau uh, gitu bisa kan ya nanti ya nanti kita hitungin lah kita hitungin. Uh, bisa nego aja bisa nego juga bisa. <laughs> ada lagi banyak Honda Jazz. Honda Jazz. Honda Jazz kayaknya habis di salon nih, Bang. Belum, baru dicuci doang. Baru dicuci doang. Iya. <laughs> Tapi udah bersih sih. <laughs> ini tahun 2011 matic. 2011. 2011 matic. Pajaknya Pajaknya bulan 2 panjang bulan ya. Bulan 2 panjang Februari, heeh, ya? uh, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan eh uh. at, uh, atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan eh uh, KM-nya baru seratus ribuan ini. Kilometernya 200000 ribuan 100.000an. Harga cash-nya, Bang? Harga cash-nya di 129 masih nego. 129 masih Masinego. nego. Masih nego. Kalau paket kreditnya? Paket kredit DP 12 juta aja. DP 12 juta, mm. angsuran? 3,65 tahun. 3,65 tahun. Ya, lima tahun. Pokoknya mobil juga siap pakai Bang. Siap pakai, ya? siap pakai. Lagi? Lagi. Eh, ada yang gini tanya. Serena lagi ini. Serena lagi banyak. Oh, Serena lagi banyak. Iya. Serena tahun 2010 tipenya apa? tipenya HWS HWS, HWS Star uh, Matic ya? Matic Manual. Matic, Matic. Uh, Kilometer berapa ya? Kilometer seratus ribuan juga Seratus ribuan juga hmm. pajaknya panjang nih bang ya? pajaknya Januari Januari Panjana Januari saya hidup uh, alamat STNK kan? alamatnya Bintaro Bintaro atas Bintaro. nama perorangan juga atas nama perorangan ini yang ini harga case nya berapa? Pak? 119 juta nego 119 juta, masih, 119 bisa juta masih bisa nego di paket kreditnya di paket kreditnya dp 30 puluh juta dp tiga juta asuransi dua selama empat tahun empat tahun. tahun aja empat tahun aja ya. mobil juga siap pakai bang ya interiornya semua interiornya juga udah bersih masih original semua masih original semua mesin juga dijamin ya mesin dijamin kaki-kaki senyap semua senyap senyap, senyap. <laughs> sniap satu lagi ini ada brio rs brio rs etik ini bang. ini etik tahun 2017 2017 tujuh oh, nanti pajak sama plat dipanjangin oh pajak sama plat terima panjang ya bang, terima ya? panjang kilometernya bang kilometer yang ini loh empat an empat puluh ribuan empat ribuan oh masih ini dong ya masih low banget Jadi jarang dipakai ini masih kayak baru dong masih lumayan kayak masih baru teh <laughs> Ada tahun berapa ini? Tahun 2017 udah lima tahun pakai sih. Udah lima tahun pakai. Nah, jadi setahunnya nyampe 10.000 deh pakainya. Alamat SNK-nya mana? klaster uh, di Serpong sih Serpong. Cluster BSD, ya? Tanggerang Kota. Tanggerang Selatan. Ah, Tanggerang ya, BSD. BSD ya. Uh -huh. Harga kesnya bang? Harga kesnya 157 nego. 157 nego. Nego nego. Kalau paket kreditnya? Paket kredit DP 25, angsurannya 3,8. DP dua puluh lima, asalnya tiga koma delapan, pajaknya panjang satu tahun full. Oh. Tapi bisa nego. Ini bisa, di, bisa diinin balik nama sendiri dong kalau terima panjang. Kalau ma mau balik nama nanti diomongin aja. Diomongin aja ya kalau ya. ada yang minat ya bisa langsung hmm. balik nama sendiri, tinggal dinegoin aja ya bang ya. Tinggal dinegoin aja. Tinggal dinegoin aja. dua lima atas nama udah boleh. Boleh ya. Angsuran di tadi? Tiga koma delapan. Tiga koma delapan empat tahun. Empat tahun itu. Oh 5 tahun. 5 tahun. Ya. <tuh. <tuh. Mobil juga siap pakai, kilometernya loh banget ini ya. Ya. Tokonya dijamin kayak baru ya. Dijamin kayak baru, <laughs> kayak baru <laughs> iya. juga kayak baru. Uh. Ada lagi? Ada, situ ada empat lagi. Ini mau di review. Iya. <laughs> <laughs> ini mau dijual, ini mau dijual juga nih. Ini juga mau dijual nih ya, bang ya? Ini dijual, ini kemarin trade-inan Oh Tritlinan, jadi kalau di sini bisa DP untuk pakai motor juga bisa ya Bang? Bisa pakai motor, ini oh. satu, uh -uh. ini satu, tadi sama Vespa satu ada Oh gitu, ya. tapi uh. untuk yang minat-minat boleh nih Bang, kasih info ini, tipenya, ya. mau dijual berapa ini Bang? Ini uh, jump style, ya, uh -huh. jadi kalau basicnya Yamaha Bison, tahunnya oh, 2012 Bison. pajaknya panjang Pajak panjang? Pajaknya panjang, bulan Maret Bulan Maret ya uh -huh. Ini masih bagus juga ya bang, pokoknya nggak ada keluhan apa apa. Gak juga ada, ya? gak ada, gak ada, gak ada keluhan ya. apa apa. Ini masih pakai banget. Karena standarnya kali bang. Kenapa? Kalo, oh iya, iya kalau standarnya di standarin. Bisa, ini uh, pokoknya siap pakai. Coba. Okay. <laughs> oh iya. Iya. Ini dijual berapa bang? Sembilan setengah aja nego Sembilan belas setengah tapi, Tapi ini udah gini. terimanya kayak gini ya. Ah, terimanya tokonya apadanya kayak gini emang ya. Enggak, ya? Nah, jadi ini kan dia modifnya udah mahal juga ini. Mm Heeh. -hmm. Udah ngerubang ngerubahnya Ini kayaknya yang hobi juga ya, Bang Hobi ya? juga. Hobi juga uh, juga ya. Iya. Bison. sembilan uh. <laughs> 19 juta setengah ego Ada yang mau silakan. <laughs> Sekalian ini, ini juga, juga nih. boleh. Ini berapa? Ini Satria. <laughs> 2012 apa <apakah> 2016 gitu. <laughs> pajaknya panjang pokoknya. Ya? panjang. Ajak panjang. itu dijual berapa? Hmm. Bang? 11 nani, go sebelas juta nego Iya, iya, yang injek yang injek sih yang injek oh, sih iya, sih. Uh -uh. <laughs> iya, juga ini iya, iya, iya, ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kira-kira <laughs> Jadi kalau di sini juga untuk tukar tambah bisa ya, Bang ya. ya. E, mau DP pakai motor juga bisa. Bisa kan ya? dp kan ya sekitaran 15-an, 15 20-an apa ii. yang di bawah 10 juta mau dp pakai motor ya boleh. Boleh. Bisa tuh dua, itu, ya. Ada Vespa juga nanti kalau mau di-review boleh. Boleh. Takutnya ke sekalian ada yang berminat kan bisa ya Bang ya. ya apa -apa. <laughs> oh itu ada yang bisa di <laughs> <laughs> boleh. Iya. Ini ada apa Bang? Eh nah, kembali ke mobil lagi. <laughs> nah, kembali ke mobil lagi. <laughs> itu DP-an ya Bang ya? Itu DP-an cuma kalau mau dibayar enggak apa-apa. Bisa dijual juga. <laughs> <laughs> Ini ada apa Bang? Chevrolet Trax 2017 LTZ sunroof. Mmm sunroof. Eh uh, matik manual. Matik. Matik ya. Matik. Uh, udah sunroof ya Bang ya? Udah. Pajaknya? Pajaknya April panjang. April panjang, iya. atas nama perorangan atas nama PT teh yang ini. Oh PT. Ya. Ini kilometernya ada berapa? Kilometer seratus ribuan yang ini. Agak ribuan. tinggi. Itu. Hmm. Tapi siap pakai. Siap pakai juga mobil hmm. ya bang ya. Harga cashnya bang? Harga cashnya dua ratus sepuluh nego. Dua ratus sepuluh nego. Ya, tapi kalau misalnya negonya yang ini kasih agak gedean, mau dibawa dua ratus boleh dah datang oh, aja. Oh, nego dibawa dua ratus boleh ya bang? Boleh, boleh banget yang penting datang dulu ya bang ya datang dulu aja serius apa -apa. berarti kalau datang ya bang ya percuma iya. <laughs> kalau ngomong di iya, kebanyakan ngomong nanya dia, juga ya, jadi ya bang uh, ya <laughs> mendingan datang net, dulu net net net ya. terus aja kan, ya. <laughs> kalau <laughs> datang aja nego sampai jadi ego ya bang ya nego sampai jadi lah kalau bisa kira kira jadi. udah masuk gue dilepas iya. iya oke satu lagi siap nih silakan <laughs> ini ada honda ini honda accord dua ribu eh dua ribu enam belas sorry VTIL tipenya? tipenya VTIL VTIL uh -uh. Uh, Matic mana? ini Matic teh Matic? transmisinya Matic. Matic atas namanya ini PT Jakarta Selatan oh atas nama PT uh, Jakarta Selatan panjang-panjang panjang. ya? iya harga case nya? 365 ini kilometernya? kilometer seratus ribu record Seratus ribu record? record rata-rata record jadi nggak puter-puter Oh uh, uh, iya uh. pokoknya dijamin ya emang ya? dijamin, dijamin uh, iya. Dep, apa uh, harga cash-nya tadi? Harga cash-nya di 365. 360. 365 nego. Nego. Kalau paket kreditnya, bang? Paket kreditnya DP-nya bisa di 75 juta. 75 juta? 75 juta angsurannya Asuransinya 8 juta pas. 8 juta pas. Ya. Selama tahun. 4 tahun ya, Bang ya? 5 tahun yang itu. Oh, 5 tahun. Ya. Atas sama platnya PT. Gak enak ya, Bang ya? Nah ayo satu lagi Aran. ini ada nah, ah. solusi BBM naik pakai solar aja murah oh ini ininya solar Fortuner diesel Fortuner diesel, diesel. yang oh. ini masih bisa pakai biosolar solar-solar murah masih bisa pakai oh masih bisa pakai masih ini. bisa pakai ini tipenya tipe gemetik gemetik dodonya gemetik cuma tinggal beda tahun aja oh ini yang ya, ini tahun 2010 yang itu 11 ini 2010 ini 2011 2011 atas nama perorangan atau PT? Yang ini perorangan yang itu PT? Yang ini perorangan itu PT. Iya itu PT yang hitam. Pajaknya di bulan 5. Lima... Panjang, itu juga panjang. Panjang ya. 2023 dua-duanya. Kilometernya ini? Yang ini 190.000, yang ini 150. Ini 190. Iya itu 150. Ini... Nah kalau harga cashnya yang ini? Yang ini 227 nego. 200? Eh uh, 27 nego. 27 nego. Kalau itu 245 nego oh murahnya ini emang ya 227 245 oh mahalnya ini lah ini. <laughs> <laughs> kalau ya gitu mau nego di bawah 40 datang aja oh ini di bawah 40 datang 20, aja 2040 datang aja oh. soalnya ini tahun? 2011, 2011. Oh. Oh. ini paket kreditnya apa? DP nya 30 asurannya 6 jutaan ini DP 30 asurannya 6 jutaan 6,7 selama? sama 4 tahun 4 tahun. Iya. Mobil siapa pakai ya siap pakai? Ya? Sepunya aman teh. Aman pokoknya oh. bagus mobilnya. Sama dengan ini ya, bang ya? Sama ini DP-nya. DP-nya 25 aja bisa. Ini DP 25, 25 angsuran bisa. Ansurannya 7,1. 7,1 salah. tahun. 4 tahun. Hmm, DP 25 bisa? DP 25, DP 25 bisa. 25 bisa. Siap. So harga case tadi 245 mau di bawah 240 nih Aja ya datang aja. Oh, di bawah 240 masih bisa ya Bang ya? Masih bisa. Nego datang aja ya Bang. Nego, nego ya? datang aja 200. Iyalah oh, nego aja. Ini ini dalamnya semuanya masih original apa udah? Dua-duanya mah ori semua. Oh, ori semua. Ori semua. mesin-mesin semua. Oh iya dijamin siap pakai ya Bang. Siap pakai ya? semuanya. Sip. Ini oh ini alamat SNK-nya. Yang ini Jakarta, yang itu Jakarta juga, dua-duanya Jakarta teh. Dua-duanya Jakarta, dua Jakarta, tapi ini atas nama PT. Yang ini PT yang itu perorangan. Ini perorangan. Ya. Tinggal pilih aja ya teman-teman, nah. mau yang mana? Di sini juga stoknya banyak banget ya. Banyak, banyak banget. Serena oh, aja tadi ada tiga. Serena tiga, Kalia tiga, Kalia tiga, motor juga tiga sudah. Motor juga tiga. <laughs> yang ini bang? Yang ini udah laku. Oh, yang ini udah laku. Yang ini udah laku itu pespa belum berlaku. Oh, pespa, pespanya kayak gimana bang? Kali aja ada yang berminat boleh ya? Nah, <laughs> Ini ada Vespa tahun berapa nih bang? dua, mah dua tapi STNK dua ribu lima belas. Oh pemakaian dua ribu lima Ya Gio. Ya, Geo Liberty ini teh, cc nya berapa ini? CC seratus, seratus, seratus, seratus irit sih, irit dipakainya irit. Oh, enggak boros ini enggak, enggak sama kayak Vario lah. Oh, sama kayak Vario, ya, ya. sama kayak Vario tahun um, ini, tahun dua ribu tiga belas, tapi pemakaian dua ribu lima belas. Iya, kalau motornya kayak gitu ada, <laughs> jadi dia Niknya kayak dua ribu tiga belas. Emang, di STNK-nya terdaftar dua ribu lima belas. Ini dijual harga berapa, bang? Tujuh belas nego. Pajaknya panjang. Nego. Pajaknya panjang. Pajak hidup semua pokoknya. tujuh belas ya. tujuh belas Yang minat nih motor datang aja ya bang ya. <laughs> ya yang minat datang aja. Datang aja di sini. Enggak jual mobil juga jual motor juga ya bang. Ya? Motornya bekas retinan ya, jadi kita ya. terima antor. aja dah. Oh, pokoknya yang ada stok bekas retinan aja ya bang ya. Iya. <laughs> ada tiga retinan. nih teman teman motor ya. Iya. <laughs> Ini alamat stnk mana bang? Alamatnya itu Cipondo. Oh Cipondo. Tengah oh. kota rata kota ada lomba test juga ya ada ada <laughs> pajaknya panjang oh panjang kalau KM ya motor gitu dah ya lah kayak KM enggak uh. ini dah oh rata-rata dah motor harganya tujuh belas. nego nego nego dah sampai jadi pokoknya enggak bisa jadi ke sini aja ya <laughs> e, kalau ini mah nego sampai Sambil jadi lihat-lihat mobil ya Bang ya iya. lihat-lihat <laughs> kali aja Kau dia mau, mau beli buat anaknya ya Bang ya <laughs> <laughs> <laughs> boleh kalau misal mau yang tadi yang konsep boleh Kau boleh <laughs> Nah, sekitar ya. aja, aja udah. Sekitar aja udah. Uh -uh. Teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti kami di channel Derosa Oto di showroomnya DJ Oto 2 DJ dan Auto 2. DJ Oto 1. Ya. Nanti kalau semoga teman-teman ada yang rezekinya lancar, Amin. banyak banyak rezekinya bisa beli cari mobil di sini ya Bang ya. ya, di, di sini. sini Telepon aja langsung ke 0813 13 16 nah, Dengan Hari. Bang Hari ya Bang Siap. ya Ditunggu ya teman-teman kedatangannya uh. Terima kasih banyak Maaf jika ada salah-salah kata atau kurang penyampaian Mohon uh. dimaklumi nah, Sekian dari saya Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh